Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan menjelaskan tentang cara daftar akun SDM Kemdikbud atau akun perval PD penjelasan ini kita tujukan kepada lembaga baru atau lembaga lama yang tidak bisa mengakses email lamanya sehingga harus daftar akun baru Silakan masuk ke laman SDM seperti monitor anda lalu pilih menu registrasi lalu pilih satuan pendidikan lah sini kita diminta untuk melengkapi sejumlah data mulai nick, nama, gelar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, telepon, dan seterusnya. Uh, yang lebih penting yaitu silakan dipersiapkan email aktif karena untuk memverifikasi uh, pendaftaran kita nanti. Oke, okay, kita masukkan nih jadi data yang kita masukkan harus tercentang hijau seperti di monitor termasuk nik karena data kita merupakan data sinkronisasi dari Dukcapil jadi kita tidak bisa uh, memasukkan data secara asal-asalan oke okay, kita lengkapi nama, gelar, tempat lahir, uh, jenis kelamin dan yang bertanda bintang harus diisi oke okay? Lalu password, password merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter seperti titik koma dan karakter lainnya Selanjutnya kita pilih kabupaten, contoh ini kabupaten Lamongan Lalu kita pilih kecamatan, lalu pilih sekolahnya Bisa mengetikkan atau mencari nama lembaganya Atau lebih cepat kita ketikkan NPSN supaya cepat muncul lembaga yang kita inginkan oke okay, setelah ketemu lalu kita masukkan kode registrasi untuk madrasah khususnya kita bisa mengambil kode registrasi di dashboard emis yang uh, tadi kita blok untuk kita tutup lalu kita pilih uh, surat tugas terbaru dan setelah semua lengkap kita klik registrasi oke okay. nah setelah kita klik Registrasi berhasil. Silakan membuka email untuk melakukan verifikasi. Oke kita buka email yang sudah kita siapkan. oleh kita reload sejenak lah. Setelah muncul uh, email seperti ini, kita klik verifikasi. Nah di sini ketika sudah berhasil verifikasi email berhasil. Nah setelah notifikasi seperti ini kita bisa coba login walaupun nanti hasilnya belum bisa karena setelah verifikasi bahwasanya di email dalam email tadi ada uh, pemberitahuan bahwasanya ketika sudah verifikasi maka kita masih harus menunggu approve atau persetujuan admin pusat. Lah di sini kita bisa mengeceknya secara berkala melalui menu status registrasi maka masukkan email yang kita gunakan uh, untuk daftar tadi dan uh, kode CAPTCHA lalu kita klik status. Nah di sini ketika status sudah berbunyi akun Anda sudah aktif maka kita bisa uh, gunakan untuk login, baik untuk akun SDM ataupun akun perval PD nah, seperti ini sudah berhasil semoga bermanfaat terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh